Oke okay, Pak kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara memfix atau bagaimana cara mengatasi tema yang tidak muncul di emulator Dolphin misalnya kalian udah uh, download temanya misalnya kalian udah simpan di directory di styles gitu ya tapi setelah kalian klik option terus kalian klik yang configuration terus kalian klik yang interface dan kalian juga udah pastiin untuk yang use custom user style itu udah ke checklist juga tapi di sini untuk yang user style-nya itu nggak ada gitu untuk uh, tema yang kalian uh, download misalnya tema teletabis misalnya Ya, kalian nggak melihat untuk tema teletabis atau tulisannya teletabis itu nggak ada gitu. Dan itu jujur menurut saya agak sedikit uh, menyebalkan gitu. Jadi di sini nggak, nggak langsung muncul gitu ya. Jadi untuk cara uh, ngefixnya atau bagaimana cara uh, mengatasinya adalah kalian dengan merestart uh, atau dengan membuka ulang untuk emulator Dolphin ya. Karena jujur waktu itu saya juga uh, kemarin sih ya. Kemarin tuh saya kayak gitu. Jadi udah saya simpan ya untuk uh, filenya di sini. Dan itu nggak muncul gitu untuk... Uh, untuk temanya di emulator Dolphin itu nggak muncul gitu dan di sini saya juga mau ngasih tahu juga kalau kalian misalnya mau uh, mengkopikan atau mungkin memasang tema gitu ya kalian jangan pasang temanya itu dengan folder kayak gitu jadi di sini misalnya untuk yang kuroi dark ini ini ada uh, foldernya gitu jadi foldernya tuh tema dark ya kalau nggak salah dark theme gitu namanya tuh jadi kalian jangan uh, simpan foldernya di sini karena nggak akan kebaca gitu kalau misalnya kalian simpan folder di dalam uh, folder styles ini jadi kalian harus simpan file yang berformat css atau css gitu jadi contohnya kayak gini jadi jangan uh, folder misalnya di sini ada folder di sini kita akan bikin ya misalnya sini adalah uh, namanya adalah contoh gitu jadi jangan folder yang contoh kayak gini gitu jadi jangan kalian simpan folder di sini kalian harus uh, css atau css jadi ya tinggal kalian simpan aja gitu untuk uh, foldernya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Cukup gampang banget, tinggal kalian simpan aja filenya, tapi jangan berbentuk folder di dalam folder styles ini. Dan tinggal kalian uh, buka ulang aja, atau mungkin tinggal kalian reset aja untuk Dolphin emulatornya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan teks watching Bye-bye.